Daikan aku lakukan Yang luhur mulia Jika tanpa Kasih cinta Hampa Dai kananku, pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta kunci. Ajarilah kami bahasa cintamu Agar kami dekat padamu ya Tuhanku Ajarilah kami bahasa cintamu Agar kami dekat padamu Itu lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu murah hati, real. Andaikan aku dermakan Segala milikku Tapi hanyalah cintaku Sanggup membahas akan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah Padamu, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu Agar kami dekat padamu Agar kami dekat padamu karena aku lakukan Yang luhur mulia Jika tanpa kasih cinta Hampaikan